Temenin aku PC Sebentar saja Aku lagi bekerja Dan suara berisik-berisik ini Seperti Gelentrong-gelentrongan Kamu jangan ketawa Kalau gak ini Wow Namanya Ines guys ini Ya, Rambutnya dia Kekuning-kuningan pirang Kayak sinar matahari Dan mukanya dia Sangat bulat Ngapain kamu joget-joget Aduh Ngapain kamu ke Situ aja udah Nah guys Jika Kau bergamu waktu begini jangan gugutin main rambut apa aja lah malah ketawa dia guys aduh live ini lagi guys ya ini langsung ini ini video real ini semua dari gua ini guys ini percakapan jadi sebenarnya suara dia tuh gua bisukan jadi suara dia ke sini gak kedengeran jadi yang kedengeran suara gua eh, doang yang kedengeran kesana nah, guys ya jadi ini video cukup di sini ya, guys. Ya, nanti kita cari-cari uh, wanita yang lainnya, guys. Ya, oke, okay. jangan lupa like and subscribe. Pokoknya, maaf,